Oke, aku Nama satu ini Coba nazar, gak bikin Hah? Nah, lupa, Kak. Ya loh, gak berhasil. Artikel Yugi, oh, gak Ayugi <laughs> Dragon Ball. Wah, ini nih 21/5 eh. Oh, balu pecahan biasa. 11/5. 6/5 eh. dikurang 11/4. Satu, satu nah, jadi 11/5 lima dikali 5/6 lima dulu. nah 11 per 6 jadi kurang 5 per 4 ya. jadi 12 22 dikurang 15 nah. yang nyari 11 per 5 itu itu kaya 5 kali 2 tambah 1 kan oh, okay. mumpah pecahan ini ya campuran ini 2 kali 5 tambah 1 kan 2 kali 5? 10 hmm, tambah, tambah 11. Nah, perlima aja deh. Ya, 11 per aja deh kan. Nah, nomor dua nih selisih ya, selisih selisih berarti dikurang ya. Keyword-nya kan. Dikurang ya di pemilang 7 4 yang ditanya tuh kan. Penyebutnya, penyebut. Ini penyebut karena diketahui kan? diketahui jadi penyebut ya. Nah. Kalau yang ditanya jadi pembilang. Berarti 7 tambah 4 dikali 180.000. 11 partigo dikali 180.000. Nah, ini 18 bagi 3 6 kan. Jadi 660.000, eh. Nah itu, pokoknya konsepnya yang ditanya ini jumlah kan? Yang ditanya Dia menjadi pembi. Lang. Nah itu pegang konsepnya jadi, tuh Jangan ngapal ke kasusnya. Kasusnya banyak, bisa perbandingan uang. ya Bisa perbandingan lain-lain lah. Ya? Pokoknya hmm. itu tadi. Yang diketahui jadi penyebut, diket-nyebut, ket, ket but di ditang kalau ini dulu biar tidak balik ya ketbut ditlang apa nggak bikin inilah cara ini ya cara ngapalnya yang mudah nah nomor tiga akar rasional pak pelapan ini kan faktornya yang akar paling besar enam belas tuh lima belas berarti lima kali tiga kali lima 16 itu diakar ke 4 akar tiga tambah 5 akar tiga ya jadi 8 akar tiga tambah lima akar tiga 13 akar 3. ya nah itu ya iya kayak gini. digila Nah, hal nomor 4. Skala 1 berbanding 200.000. Baca coba Zor, nomor ininya, soalnya Zor. 4. Dalam sebuah peta dengan skala 1 berbanding 200.000, jarak kota A ke kota B 20 cm dan jarak kota D ke kota C 45 cm selisih jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah kedua kota oh iya berarti 20 ini kan selisihnya kalau di peta kurang 20 25 cm Nah jarak sebenarnya oh, ya yeah. 1/200.000. Jadi kali ke 200.000 sama 25 cm Berapa tu jadi 25 cm kali 200 ribu jadinya Seluruh. 5 juta ya deh. 50 nolnya ada 50 kan ini dalam cm johar kalau dari cm nak ubah ke kilometer di bagi 100 ribu jadi 50 ki 250 Oke itu ya, eh, nomor empat. Kalau nomor lima, ditempu kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, wak maka waktu yang diperlukan. Ini berarti kesimpulannya kecepatan sama jarak berubah. Eh, eh Kecepatan sama waktu berubah. Pertama-tama waktunya 4 jam. Yang kedua tidak tahu. Ini T1, ini V1, 60 km per jam. 50 km, ini V2, ya ini berarti T2. Nah ini kesimpulannya S1 sama dengan S2. V1 kali T1 sama dengan V2 dikali T2. V1 nya 60 itu. 60 km per jam. Satunya berapa tuh? 4 jam setengah 4 jam setengah nih kita ubah Pecahan biasa, Pak Ejor. Empat 4, setengah kan Jadi sama dengan 9 per 2 per 2 jam Yang keduanya 50 kan Kilometer per jam Dikali e 2 Nah, ini coret 0 sama nol. 6 bagi 2 3 3 kali 9, dua tujuh bagi 5 jadi kakek sekitar 2 per 5 jam itu berapa menit? 2 per 5 kali 60 dulu. 2 per 5 kali 60? 60 bagi 5 12, 12 kali 2? Jadi 24, 5 24. Oke. Eh. Kalau nomor 6, 64 pangkat 2 per 3. 64 ini kita faktor ke dulu. Berapa tuh? 2, 3, 2, kan? 2, 16. 2, 8, 2, 4. 4, 2 sama 2. Jadi ini 64 itu, 2 pangkat siko 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6, pangkatnya 2 per 3. Jadi pangkat 6-nya dikali sama pangkat 2 3-nya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2. 2 pangkat 4 berarti dikali ke 4 kali 4 kali 4 16 ya eh, yeah? 16 nah itu mudah lah yeah? aduh Nah, nomor tujuh nih nembak pola pola bilangan yang pertama satu ini tiga kan nambah lagi enam enam nambah lagi empat sepuluh ini nambah lagi nambah empat nambah lima lima kan? belas jadi dia nih loncatnya berapa tuh berarti ini siko ini dua nambah tiga empat lima berarti bertambah lagi enam tujuh lapan sembilan sepuluh mesti nyozor tiga belas satu kosong dua tiga ya, empat puluh tambah berarti lima puluh mo nah kalau nomor delapan dua belas per tiga akar dua, bagi tiga dulu, empat jadi empat akar dua dikali akar dua per akar dua nih rasional ya. Akar dua kali akar dua dua. Empat per dua empat lagi dua dua dua akar dua Jadi. Oke, jadi. Nah kalau nomor 9. dia bertambah dari 20 juta menjadi 20 juta 600. berarti nambah bunganya enam ratus ribu eh. Enam ratus ribu ini tiga bulan. Berarti, kalau satu bulan 200 ratus ribu. ribu, jadi kalau dia setahun itu ditanyanya kan berarti satu ribu, tahun dua bulan kali dua ratus ribu dua ribu empat ratus. Nah, 20.400 itu kalau kita nak nyari suku bunga, kita bagi ke duit tabungan awalnya 20 juta dikali 100%. Coret 05 iko. Nah, coret 02 iko. 24 bagi 2. Jadi 12%. Nah, itu rumus untuk nyari suku bunga, ya. Cak susah tak soal tes negeri nih Susah juga lah. Susah eh? <tuk> ya? Gue ya. Nah kalau ini dia nak ngomong beli sebuah tas. tasnya 60.000 diskon 25%. Berarti 25% dari 60000 berapa tuh Zor? 600 kali 25 jadi Rp15.000 yeah. Nah kita harus cari dulu harga akhir Harga akhirnya 60000 dikurang diskonnya Rp15.000, ribu, 45000 ribu jadi nah ini kalau di diskon 15% 20.000 berarti 15% per 100 nya dulu cari dikali 20.000 coret nol ya dua ikut 200 kali 15 kali 2 30 jadi 3.000 nah berarti harga akhirnya 20.000 kurang 3.000 ribu, 17.000 kalau topi diskon 20% 20% per 100 dari 15.000 ya 150 kali 20, 15 kali 2, 30, 3000 20, 20, 15000 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, dua 30, 17 30, 30, 30, 30, 3 30, 30, 30, 30, 30, Delapan, satu, seratus, lima belas eh. Mana yang lain? Kayak kabar, liburan, Yang belum dateng siapa, Ben? Olip, Olip lagi? lagi Siapa lagi? Si Deas, iya eh? Akbar. Bang, kalau umurnya 12 tahun juga oke, okay, oke okay. dua soal lagi bila? jadilah ya ini patung 12, nanti 100 Tigo jumlahnya berapa? Kelipatannya <tuh> berarti cari dulu. Ini pakai deret aritmatika. Kelipatan daerah 12 arit antara 100. 100. Matik. <tuh> nah, ya. Jadi, 12 dengan 100 nih berarti setelah 100 itu kan 108, suku pertamanya. 108 ini 12 x 9. Karena 12 x 8, 96 di bawah 100. Ini suku pertama berarti loncatnya dia pasti 12. Nah, suku terakhirnya nih berapa? Kita tes dulu 300 bagi 12. 24 60. Betul eh, pacak ini. Dia 300-nya kelipatan 12, tapi kan di antara berarti 300 tidak masuk, berarti yang paling besarnya 300 kurang 12, 8 288 berarti. Nah jadi UN ini memakai rumus kalau jumlah ini SN né? SN sama dengan N per 2 U1 tambah UN nah, kita tidak tahu nilai N nya berapa cari dulu dari UN ini A plus N min 1 kali B A nya memakai 108 b -nya 12 ya. 288 kurang 108. 180. 180. 180 itu 12 kali berapa tuh hasilnya, Zor? 180. Bagi 12, 12. 15. Ya. Nah, berapa dikurang 1 hasilnya 15? Berarti 16. 16. Jadi kakek, 16 bagi 2 U1 nya serasa 8, N nya 288 6, 9, 3, 96, 8. 8 4, 4, 6, 7, 3, 1. 3, 1, 6, 8, Nah itu Nomor 11 ya Enggak jadilah lah, ya, sebelas soalnya. Hmm. kita bahas lagi. Oke, bikin minggu depan. Meh, lagi ya.